Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947, istilahnya dalam bahasa Belanda yaitu Learplan. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Lahirnya kurikulum 1947, tidak terlepas dari perubahan situasi politik. Deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 berdampak langsung pada dunia pendidikan. Sistem pendidikan yang pada awalnya berbasis pada penjajah, baik Belanda maupun Jepang, berubah menjadi sistem pendidikan yang disesuaikan dengan keadaan bangsa Indonesia. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut landasan ideal, tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan kesempatan belajar bagi rakyat Indonesia. Kurikulum 1947 baru dilaksanakan di sekolah pada tahun 1950. Pedoman pelaksanaan pendidikan pada kurikulum ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Prinsip kurikulum pada masa ini bersifat politis, yang tidak mau menerapkan kurikulum Belanda yang ditujukan untuk kolonialis Belanda. Asas pendidikannya ditetapkan Pancasila. Dunia kurikulum 1947 hanya memuat dua hal pokok. Satu, Daftar mata pelajaran beserta jam pengajaran 2. Garis-garis besar pengajaran Garis-garis besar pengajaran saat itu lebih menekankan pada bagaimana guru mengajar dan murid mempelajarinya karakteristik kurikulum 1947 1. menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain 2. mengutamakan pendidikan watak berdasarkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat 3. tidak terlalu mengutamakan pendidikan pikiran 4. mata pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari 5. Perhatian terhadap aspek kesenian dan pendidikan jasmani 6. Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana yaitu pengembangan daya cipta rasa, karsa, karya, dan moral Ajaran kurikulum 1947 dan metode pembelajarannya Sifat kurikulum ini mengacu pada mata pembelajaran antar satu sama lain yang tidak ada keterkaitan sama sekali. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, khusus di daerah Jawa, Sunda, dan Madura, diberikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran. Metode pembelajarannya masih konvensional, yaitu berpusat kepada guru, yang mana pengajaran pada saat itu lebih menekankan pada bagaimana guru mengajar dan murid mempelajarinya. Sedangkan jumlah mata pelajaran di setiap jenjang pendidikan berbeda. Di jenjang sekolah rakyat terbagi atas 16 bidang studi, di jenjang sekolah menengah pertama terbagi atas 17 bidang studi, di jenjang sekolah menengah atas jurusan dibagi menjadi 19 bidang studi. Jenis sekolah kurikulum 1947. Terdapat tiga jenis jenjang pendidikan pada masa kurikulum 1947. Di antaranya, yang pertama, sekolah rakyat atau sekolah dasar. Kedua, sekolah menengah pertama. Dan ketiga, sekolah menengah atas jurusan. Pada jenjang ini, memiliki dua jenis jurusan, yaitu jurusan bahasa dan pengetahuan, serta jurusan ilmu pasti dan pengetahuan alam. Sistem evaluasi kurikulum 1947 Sistematika pendidikan pada kurikulum ini tidak diberitahukan secara rinci karena baru ditetapkan di sekolah pada tahun 1950. Oleh karena itu, rencana pelajaran 1947 bisa disebut dengan kurikulum 1950. Evaluasi terhadap kecapaian hasil pendidikannya lebih ditekankan kepada ketentuan mengenai bagaimana seseorang itu lulus. Dan tidak mengacu pada tujuan dari pendidikan nasional, yaitu menekankan pada penanaman semangat dan jiwa kepahlawanan atau patriotisme. Penilaian hasil belajar, dilakukan beberapa kali melalui ulangan harian, ulangan umum catur Wulan dan ulangan penghabisan. Ulangan penghabisan digunakan untuk menentukan kelulusan dan harus mencapai nilai minimal 6. Kelebihan Kurikulum 1947 1. Mencerminkan kesadaran masyarakat sebagai bangsa yang berdaulat. 2 memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia 3. mengadopsi pengalaman pendidikan Indonesia di masa penjajahan sehingga penyusunannya lebih mudah 4. disusun dengan landasan filosofis yang dapat menentukan arah hidup bangsa Indonesia 5. menggambarkan nilai-nilai yang paling dihargai dalam berbahasa Kekurangan kurikulum 1947 1. Terbayang-bayang pola pengajaran Jepang dan Belanda 2. Peserta didik sepenuhnya bergantung kepada pendidik 3. Orientasi lebih kepada ranah afektif dan belum mengarah pada ranah kognitif dan psikomotorik 4. Titik beratnya pada materi saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan dan 5 belum diterapkannya di sekolah-sekolah